Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Kanada terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.25707 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25012. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Juli 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.